Oke, okay, oke, okay, Iya, okay. kembali lagi di channel Mahkota Souvenir. Kali ini kita akan mengulas salah satu produk dari Mahkota Souvenir, yaitu jam meja kayu. Ya, jam ini tentu ukurannya tidak sebesar jam dinding, tapi cukup untuk diletakkan di meja. Dan ini jam ini terbuat dari kayu partisel, ya dengan ukuran panjangnya totalnya 22 cm dan tingginya 18 cm lalu jamnya itu terbuat dari jam waker aluminium ya jadi bahannya uh, jadi jenisnya jam waker ya yang bisa kita setel alarm bisa membangunkan kita ketika tidur atau membangunkan kita dari keterpurukan lah. Uh, eh jam ini bisa dikasih ornamen sesuai permintaan Kalau kita sering permintaan itu ornamen khas Lampung ya Karena kita adanya di Lampung Jadi ada ornamen siger Biar mencirikan khas daerah kita Ini jam ini bisa dibuat souvenir, cenderamata Atau pemateri kunjungan Atau tempat PKL atau KKN kampus-kampus Biasanya sering kita dapat pesanan itu ya Dan banyak lagi Atau bisa jadi menjadi kado pernikahan ya Kado wedding Untuk teman kita, saudara kita, tetangga kita atau, atau mantan kamu ketika nikahan bisa dikasih ini tuh Dikasih tulisan atau foto Apalah ya buat dia Atau ada kamu ada ide bang ini ngasih kado apa buat mantan kamu Atau gak usah kita kasih kado Kita kasih ini aja Bayarin semua biaya pernikahan ya. Keren tuh Oke demikian hmm, Review kita kali ini Tentang produk Timah Kota Souvenir Yaitu Jam Meja Kayu Terima kasih